tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat gaya cantik Ayu Ting Ting. Di sini, Ayu Ting Ting berperan sebagai Cleopatra, cantik, bening, dan anggun sekali. Ya, Cleopatra versi Ayu Ting Ting di sini terlihat gokil sekali bersama Wendy Cagur Ya, Cleopatra, apalagi ular sela kostum apa gimana ya tapi di sini memang peran Ayu Tinting sebagai Cleopatra nih Cleopatra cantik dan di sini ya lihat sekali kegokilan Ayu Tinting bersama tim yang lain di sini ada Chef Norman Ismail juga nih ikutan ya Jadinya, Ayu Ting Ting seperti permaisuri cantik sekali, luar biasa sukses memukau para penonton. Tadi sore, Ayu Ting memang di sini terlihat sangat cantik ya, dengan kostum cleopatra -nya. Wah, sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Semoga rezekinya dilancarkan dan diberikan kesehatan, sehingga bisa beraktivitas kemanapun serta diberikan kebahagiaan serta kedamaian amin nah, ya robbal alamin dan berita selanjutnya di sini ada yang lagi salfok nih ya Salpong terhadap sesuatu nih ya dari gaya itu tinting yang dipadukan dengan syah yang sedang duduk nih sama-sama ada yang bilang fokus ke cincinnya karena cincinnya sama pemirsa gestur tubuhnya juga sama persis Nah, di sini di akun Instagram Pujianti48, fokus kemana? mana? Ayo, di sini ada salah satu penggemar dari Aisyah, Syahir Syed, dan Ayu dari Khairiah. Empat dua ke cincinnya, Bunda, sama tangannya, sama gesturnya. Pujianti love you, Edi Susanto, 55, cincin yang sama kalau diperhatikan cincin Ayo Tinting dan Shehersey Sheh memang hampir sama dan mirip memang keduanya dulu pernah dikabarkan akan menikah tapi sekarang Ayo Tinting dan Shehersey Sheh terpisah ya Ayu Tinting ada di Jakarta sedangkan Syahershah sedang di India. Cinta yang benar-benar membuat orang-orang semakin takjub kepada Ayu Tinting karena bisa dan berhasil mendekati Syahershah bahkan pernah menjalin hubungan spesial. Dan di sini foto selanjutnya Ayu Tinting disandingkan dengan fotonya Syahershah ketika menjadi Pangeran Salim. Dan di sini dari akun Instagram YuliaZ5107, wow keren. Salim dan Anarki versi Cleopatra. Cleopatra versi Indonesia. Ayo tinting didandanin apa aja tetap cantik bahkan sangat menggoda ya. Di sini dari warat Masya Allah mau pakai baju apa saja selalu sama. Mungkin ini yang dinamakan jodoh. Amin ya Robal Alamin banyak yang mendoakan Ayu Tinting dan Syaher, saya masih tetap berjodoh ya. Meski sekarang sudah diketahui bahwa Syaher sudah memiliki istri dan Ayu Tinting juga sekarang sedang melajang alias sedang jomblo. Keduanya sudah memilih untuk berpisah, tapi keduanya masih mempunyai kesamaan ya dan keduanya juga masih selalu berkomunikasi. Di sini terlihat ya, silaturahminya masih berjalan karena dua-duanya selalu memberikan like-nya di akun Instagram pribadi masing-masing. Ketika Ayu Ting Ting status, status, Syahir langsung like nya Begitu juga dengan Ayu Ting Ting selalu melek -like status dari Instagram Syahir. Apakah keduanya masih memiliki rasa yang sama? Namun keduanya terpisah oleh jarak dan waktu Kita doakan yang terbaik saja Semoga dua-duanya selalu bisa bersilaturahmi dengan baik ya Meski perjalanan cinta mereka sangat mengharukan Doa terbaik untuk Cleopatra versi Indonesia Semoga mendapatkan pangeran yang sesuai dengan hati amin ya robbal alamin dan berita selanjutnya di sini di post buka Ayu Tinting berubah menjadi Bunda Sugiyoto so sampai ngakak ketawa tuh yang ngeliat tingkah lucu dari Ayu Tinting gokil abis dan super deh ya kalau udah beracting all out banget Ayu Tinting sehat selalu untuk Ayu Tinting pokoknya the best deh semoga selalu diberikan kesehatan dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Tinting yang ditaknial sama desainer handal yang akan membuat rumah idaman Ayu Tinting yang baru. Semoga semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah ya. Dan di sini diberikan kabar sudah rilis rumah baru Ayu Ting Ting. Wow, Mimi jadi penasaran bentuknya seperti apa ya nanti dan megah sekali pastinya. Semoga lancar jaya pembuatan rumah baru untuk Ayu Ting Ting dan dilancarkan segalanya. Oke sahabat, inilah beberapa berita yang Mimi sampaikan. Masih banyak lagi ya beritanya. Jangan sampai terlewatkan. Tetap stay di acara ini dan di channel Hilia TV Pastinya Hilia TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan kesehariannya Dan pastikan ini adalah berita yang real ya Real dari kehidupan Ayu Ting Ting Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan Selamat beraktifitas kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh